Baiklah, owning piles di lip, lahap ora berp isneng masuk. Masjuk saja. Jadi ini. Oke okay, jumpa kembali dengan kami Kami akan memperbaiki Preserve box Berukuran 1 meter Kita berikan kondensor seperti ini Kita doublekan Jumlahnya Kita gunakan 10 ya 12 juga bisa atau 10 Kita menggunakan 10 Oke, okay, kita akan mencoba memasang dan mengganti pada kondensor dan kita rakit Untuk rekan-rekan yang ingin mencoba melihat perakitan dan pemasangan kondensor yang terjadi bocor bisa melihat Oke, okay, kita, kita lihat untuk videonya untuk rekan-rekan kalau itu pasti langsung tidak. Tidak. buatan godi nih godi, rumah oh, sini cuk, ayah rumah sini emang rumah sini emang awet. 太厉害了 setelah kita pasang semua sistem kondensor dan filter kita ganti kita harus mengecek ya mengecek las-lasan semua sistem yang kita las harus kita cek semua jangan sampai terjadi bocor karena kalau terjadi bocor percuma saja kita perbaiki oke okay, kita ada cek dengan menggunakan cairan sunlight atau lainnya ya yang bisa mendetek kebocoran dan kita tekan antaranya 100 PSI ya kita mengecek dengan teliti jangan sampai ada terjadi bocor oke okay. nanti kita tinggal memfakum dan mengisi frean oke okay, kita lanjutkan untuk videonya Oke, okay, untuk rekan-rekan, kita mengisi freonnya. Sebelum kita isi, harus di vakum dulu ya. Di vakum minimal 15 menit sampai setengah jam. Dan langsung kita isi freon seperti ini. Kita isi 15 ya. 15 karena ini low watt ya. Sepertinya low watt ya. Hanya 0,7 0,8 kita isi ya untuk triknya sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oh ya untuk videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan nanti kita lanjut di trik-trik lain. Ya rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke. Okay.